Kembali lagi bersama kami di AIM News, berita kali ini datang dari Aceh, salah seorang anak bernama Salam, itu mah daun Salam oi, nah gitu, sedih sekali nasibnya, dikarenakan ia pada saat itu secara tidak sengaja terjatuh sampai memukul seseorang. Bukannya memaafkan orang yang terpukul itu malah mau memukul balik si Salam, ia berdalih bahwa membalas Salam itu hukumnya wajib, akhirnya ia pukul balik si Salam, dan Salam pun tewas seketika, Berita selanjutnya datang dari seekor ayam, seekor ayam asal Sukawesi kabur ke rumah majikannya, lalu di sana dia pergi ke dapur, diduga ia lapar ingin makan fried chicken. Sekian berita kali ini saya pamit undur diri. i-news i-news i-news i-news i-news i-news saingnya saingnya juara. Berita ga jelas, berita ga berfaedah, berita gak penting, tapi masih banyak yang nonton i-news lah juaranya.